Seorang penjelajah asal Madagaskar kala itu menemukan sesuatu yang aneh, kala sedang bersandar di suatu pohon. Betapa terkejutnya saat dia melihat makhluk aneh yang memelototi. Sudah saja pria itu melompat menjauh dari tempat itu. Saat didekati, ternyata itu adalah jenis hewan nangka. Binatang itu memiliki tubuh yang sama dengan batang pohon itu dan bahkan tak bergerak sama sekali dan setelah diteliti ternyata Binatang ini merupakan jenis tokek langka Hewan yang biasa memiliki panjang 15-20 cm dan biasa hidup di hutan tropis Hewan ini sangat sulit ditemukan, lantaran memiliki bentuk dan warna tubuh yang sangat mirip dengan batang pohon. Mungkinkah sobat di sini ada yang melihat atau menemukan tokek seperti ini?